FIFA memutuskan Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Pemain timnas Indonesia U20 menangis usai mendengar kabar pembatalan tersebut. "Hati kami hancur, namun Garuda tetap di dada," tegas mereka.